Halo semuanya Selamat pagi Oke Kembali lagi Weh, see, Kembali lagi Udah kayak youtuber beneran ini. Oke guys Saya Andai Andai hiburan, Andai hiburan, Jadi sekarang Aku lagi di Kampung Cibarani Kampung Cibarani Itu salah satu Wilayah kecil ya Sebenarnya bukan kampung Tapi ini bentuknya komunitas Komunitas Dimana Kegiatan di dalamnya itu banyak mencakup tentang environment, tentang education, ekologi, kultur, dan masih banyak lagi. Sekarang lagi ada acara di Kampung Cibarani, kebetulan banget karena di sini sedang ada pegelaran seni adat Arawangsa juga kayaknya, guys. Kita lihat ya. Oke, okay, sini kita bisa baca. Ekologi sungai Cikapundu, sini ada literaturnya okay. not oke, was big problem setting Art Project Baik kamu tunggu sebarang. Yang dagang di sini tuh pada pakai batik, guys. Ya. Pakai batik pakai batik pakai batik ini, pakai batik, pake batik. So This is my outfit. yang udah gak eksis sih masih eksis cuma hanya segelintir orang yang tahu dari itu perlu dibudayakan karena itu termasuk salah satu seni budaya yang perlu dilestarikan karena itu adalah salah satu bukti bahwa Indonesia itu kaya raya Sukriwa, su balik Boga rasa pang beneran raya. I love you.